Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutorial kali ini kita akan membahas Excel Khususnya rumus fill up Apa sih rumus fill up itu? Rumus fill up itu biasa digunakan Untuk mengambil data tabel dari tabel yang lain jadi kita punya dua tabel, satu tabel berisi nama ukuran baju, yang satu lagi berisi nama kelamin ukuran kaki. Jadi misalnya kalau kita pada awal-awal kita hanya membutuhkan uh, data kelamin ukuran kaki, ternyata uh, dalam proses pengumpulan datanya ukuran baju juga perlu di data. Oke okay, setelah itu berarti kita perlu menambahkan data ukuran baju ke tabel yang ini. Karena kalau cuma sedikit, kita masukkan manual-manual sih bisa saja. Tapi kalau datanya sudah banyak, nanti akan lebih simpel kalau kita pakai rumus. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya. Rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Lookup value ini adalah data yang menjadikan kuncinya. Kita pakai ini, kolom C. Lalu tabel array itu kita masuk ke tabel tambahannya tanpa headernya ya. Kita masukkan dari sini sampai sini. Oh iya. Yeah. Di bagian ini kita tambahkan variabel dollar agar agar tabel array yang tidak bergeser. Lalu kolom indeks itu kita isikan dua karena kolom satu adalah nama, kolom kedua adalah ukuran baju yang akan kita masukkan. Lalu, itu kita tutup. Oke, okay, kita cek. AD uh, datanya 15. AD 15. Imba 14,5. Imba 14,5. Wahyu 14,5. Wahyu 14,5. Pratama 15. Pratama 15. Pamungkas 14. Pamukas 14 Demikian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh